Cuci, cuci sendiri. Masak, masak sendiri. Semua-semua serba sendiri. ah, Ya, mau cari istri juga. Mau cari pasangan. Tidak ada yang mau. Mau standar begini. ah, Ya, nasib, nasib. Hanya bisa untuk menjalani. cuma tahu pasti. Kapan waktunya saya bahagia. Oh, ya, anak -anak. Untuk bantuan kau datang la. Pasti ada pemau sendiri kalau kau datang begini. Tiba-tiba ya. kau datang begini. Iya, saya no. lagi susah. Kau bantu saya ada. Saya begini, kalau susah, kalau kau datang. Emang kau butuh bantuan apa, oh, omong aja, Kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu. Serius, kalau susah betul then. Oh, Omong susah, susah terus. Kau susah dalam hal apa? Ini kan banyak susah. Kau susah dalam hal apa, bro? Iya nah, susah betul, Pedro. susah melupakan dia yang pergi tanpa satu alasan. Kalau menangis juga, air mata, sukering. He, <tuk> anak muda jaman sekarang begitu sering. <tuk> Saya mau kasih kau satu pesan, Rinto. Biarkanlah dia yang pergi meninggalkanmu tanpa alasan. Dan jangan biarkan dia kembali dengan berbagai macam alasan. Memangnya kau pacar kapan tinggal kau? pajak pan pan <tuk> <tuk> apa tadi? Biar saja itu kambing dia sekalian refreshing sedikit toh dia juga butuh jalan-jalan. Kanda gitu, Firdoy, kanda hilang mati, susahin, mati, susahin, masalah kambing peninggalan semantang terindahnya saya. Tapi <tos> memang banyak kenangan di kambing, eh? Pas kamu pergi jalan-jalan bawah, juham, dia, itu uh, yang kita pas pacar itu kan, dia apa, dia beli saya buat kambing. Tapi dia beli, pas kambing besar, saya, baru minta putih. Wah, Asik kau, legend kampun cari pacaran, pacaran bawa meseran kambing, oh, wae beda nana. Hei, bagaimana orang lain kalau pacar itu kalau kesedihan, yo, jambtangan. Kalau teman itu ada kus kambing, bos. Hei, sad. susah kecil kalau hilang bagi ini. Ya, saya bantu. Kau cari, nanti kau tenang aja. Saya akan kampun teman baik, Jadi kenangan satu-satu dari kepunya harim, dari kepunya mantan ini saya akan bantu kau supaya kau dapat kita dapat kita jual lah. Eh, itu untuk jual memang. Tidak, kalau sekarang saya terkejau kalau itu kambing dah hilang hilang. Asal ada terkempal di tiang listrik, supaya gangkong terus menyala, listrik terus terkutip terus menyala. Cukup. Hai, kau juga sudah tahu itu tiang listrik kok? Pergi ikat kambing lagi, bagaimana kawan? Susah juga. Kenapa kau tidak ikat pohon pisang aja? Eh, mau ikat pohon pisang bagaimana? Kamu sudah sudah kasih habis pinja semua di pohon. Pohon pisang di rumah kita teman terpaksa diketik temestri. Ada masih ada pohon pisang di sebelah tuh. Itu pohon pisang tetangga kolembo lar pohon pisang tetangga nggak male. Kita binja itu tuh. Persetan sudah kami marah terus. Mati lah mati sudah. Hai sini penyakit dan satu datang. Hei kau pindah pindah. Kau datang jangan kau jangan datang. Saya virus di kita sih. Kita masih sehat walaupun mungkin kau datang bawa virus. Memangnya kamu ada sehat-sehat di -sehat situ? Sehatlah, makanya kita semangat-semangat. Ada yang cuci pakaian. Saya nonton yang nonton cuci pakaian. Begini. Kau kurus kering begitu. Palingan kau yang banyak penyakit. Ha, saya sehat, bos. Kau masih yang batuk-batuk begitu. Eh, hey, sudah, sudah. Sudah, jangan... apa. Eh, saya mau tanya nih, Besok di mana yang vaksin, eh? Saya hanya tahu di mana yang pak sukoh sakit begitu vaksin supi suntik sekali ya tuh wae susah juga ada sakit ini nih saya tahu tempat vaksin kalau kamu ikut vaksin ikut saya wae pak sukoh saya juga belum vaksin di mana itu ada klinik dekat sini marson kini jalan wae tapi di mana nih ramai sekali mau vaksin kami kunjung marson Halo, ada manusia kok? Jaga komunitas itu, dokter ada sedikit gila. Wis, kalau memang dokter sedikit gila, kenapa, bisa, kenapa kita bisa datang ini vaksin di sini? Hai, permisi pak Ya bagaimana, ada yang bisa saya Ini kita mau vaksin pak, apakah masih bisa atau tidak? Terlalu bisa, asalkan kamu tahan sakit ah Hai kenapa kamu harus takut, Cuman vaksin saja mau apa? Ah, Begini soalnya, kalau saya yang vaksin, beda dengan tempat yang lain Makanya kamu kuat, tidak, kamu tahan sakit tidak Mati, eh? Oke, okay. sebelum kamu vaksin, satu orang ambil kursi vaksin, SARS-Prix, Rumin. Apakah sehat atau tidak? Tenang, Pak Dokter. Kalau masalah sehat, kami semua ini paling sehat di Pulau Sumba. setiap Tidak selamanya yang tampak-tampak sehat itu, benar-benar sehat. Untuk itu, saya harus priksa dulu. Iya, Pak. Biar saya dulu, Pak. Aduh, Pak Dokter, salah itu. Hah? di sini. bagian atas aman lah Tapi setir tidak tahu yang bagian bawah. Oh, hey, Pak dokter kalau yang bagian bawah selalu aman, Pak dokter. Bagian bawah yang mana kok maksud? Tadi maksudnya ke pikiran yang aneh nah. Hah, tunggu, tunggu. Eh, aduh. Kenapa, Dok? Aduh. Kenapa, Dokter? Ay, Pak Dokter, tuh. Aduh. Kayak ada detak-detak jantung lah Eh, bukan jantung susu itu. Aduh, lu maksud. Pak dokter ini lulusan dari mana? Lulusan dokter manusia atau dokter hewan kak? Dulu sih dokter hewan, tapi sekarang lebih ke dokter spesialis kandungan Eh, Gimana? Kenapa bisa apa, vaksin begini? Eh, vaksin cuma begini saja Aduh Pak dokter, orang Tidak mungkin, kau percaya sih Oke, okay, kita vaksin ya. Kau tahu obat dari sapi ambil langsung di Cina dong kemana saya pakai kuda pulang ember. Ah benar, pada dokter ini. Albat, albat, cepat albat, dengar, albat, pada dokter. Aduh mami, pada dokter, aduh mama. Pada dokter tahu suntik ini nih, super lama. Ini bukan obat yang masuk jarum yang tak ada. kita tak, saya tak, kita kayak pergi di tim doa nak. Ay, hey, gila, Pada terpuncak suntik, suntik ini. Kenapa? Ay, itu... tadi, tadi kau bilang kuat. Sakit pak dokter. Sakit apa? Bertahap kedua kapan ini? Padatnya? Sekarang kita kasih tuntas. Pak dokter. Pak dokter. Pasang, pasang, pasang, pasang. Mati, mati. mati Sekarang kita suntuk tuntas. tuntas, kasih tuntas pasang. Pak dokter. Pak dokter. Lah, lari. Ah, ah. Aku biar supir dokter. Dokter, dokter. Aku biar supir dokter sekarang. Dokter, jangan, dokter. Halo guys, jangan lupa dukung channel Junior kreatif dengan cara like, comment.